Soalan yang pertama sekali Akan ditanya kita Seumur hidup kita Duk perhabis di mana Kita sendiri kena jawab deh Tak ada siapa jawab kepada kita Tentang ilmunyo Untuk apa dia amalkan Ngaji-ngaji dah deh, Amal kedok Ataupun guna Kena kedok Ataupun Amal tu Apa dia panggil Tuh, perapet, kedok. Ngaji kok ni, tapi amal kok ni. Ataupun ngaji kok ni, amal kok ni. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin was salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jemaah akhir di dalam bulan Syawal tahun pak Hijrah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masuk di dalam Hadis Maalim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-181 An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah S.A.W alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fi ma afnahu wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa 'an jismih fi hadis dikeluarkan oleh at-Tirmidzi 2417 dan uh, ad-Darimi di dalam sunannya 554 50, hadis ini sahih maksudnya dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua tapak kaki seseorang hamba belum berpindah ke mana-mana tempat pada hari kiamat maknanya belum pada nak buat keputusan syurga konyaka nah, maknanya tak gerak lagi kaki yang nak ada ke mana-mana bukan arti tak boleh jalan tak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 ataupun guna kena kedok ataupun amat tu apa dia panggil tu perapit kedok ngaji kotning tapi amat kotning ataupun ngaji kotning amat kotning gitu tentang hartanya dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan Seng sengah sengah okay? Boleh harta benda melalui jala cema, jala tak maulak. Duit harai belakang. Maka orang ni cirak-cirak lah. Amale dia tuhai tak terima, doa dia tuhai tak terima. Cirak lah. Hanya jelas. di dalam beberapa hadis yang Nabi Raya katanya. Orang dia maka harta harai, duit harai, duit risuah, duit curi, duit apa, semua tu adalah jadi daging darah dia yang Allah Ta'ala tak terima amalik dia sengah-sengah orang -sengah boleh daripada halal molek dengan khijau molek tapi pergi belanja kot tak molek joli, habib, bazi benda-benda yang menimukan dosa ni tak molek hak kita naknya boleh daripada hak halal dan guna pun betul mengikut Allah dan dosa Jangan menipu orang, okay? jangan kelong, jangan khianat. Jangan menipu dan jangan segala-galanya. Makan pun bukan harta tu hak kita mutlak. Yang kita katanya kita nak belanja ke kok mano, nak nak nak guna kok mano, ah hak kita. Jangan. Harta tu adalah amanah daripada Allah Taala. Dia suruh kita berihan kita idarah. menjadi jadi dengan harta benda kita serta apa tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Ha ni sebagai hak akhir sekali mengikut hadis ni tubuh tapi ada hadis lagi di masa mudanya. Ada lagi setengah-setengah hadis. Tanya dah homo waktu cuang muda ni dia ya panggil daripada masuk akhir baligh sampai umur 40. Dia ya, cuang orang muda itulah. หัวเลียวหัวตอง Orang nak jadi molek, tak molek Dia duduk di masa muda tu Dia mula galak, mula kenal orang Mula top car Dengan orang tu, dengan orang ni Nak molek, molek, tak molek Cuang, Masya Allah Setengah-setengah orang Giduk penuh Masa muda dia Lepas tu, ban pelajari Bahawa akhir-akhir tak roh dah Patah sayak dah Dok kedai bayar dulu katok orang berday orang gotu-goni gotu, gotu. -um -um -ni, puluh mone puluh mula patah sayap. Habis dah. Tak orang kan? nak jala pun tak kuat. Kan? mula nak kena sejik. Mula nak mengaji, mula nak baca Quran alif botol. Dulu gap kan? lalu sejik hmm, tak kena sejik. Tak kena, buat tak kena. Tapi bo tu hebat, mula jala masuk sejik. <laughs> jala. Hang tu gitulah setengah-setengah orang -setengah Masya Allah sebab tu masa muda ni adalah masa penting bagi setiap orang marilah kita pakai betul belakang anak-anak cucu kita kena pakai kita nasihat hubungi dengan umur muda ni lepas tu siapa yang masih lagi duk, umur dia tak sampai 40 dikira katanya orang tu adalah orang muda yang dikasihi oleh Allah dan Rasul Nabi penting benar kepada orang-orang muda apa tah lagi kita masuk di dalam hadis ni hot ton sutai serta tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Ya galiknya kita guna tubuh kita. Tubuh utuh apa? Semua jenis hak pasal guna ringan kita guna habis. Buat gotu buat ga ni buat gotu buat ga ni. Maka setengah-setengah orang alhamdulillah siapa kau mati syahid. Jon tubuh dia mati habis nyawa nillahi taala. Setengah-setengah orang Terungkan ya -kan. itu apa? Jangan habis tubuh dia dengan benar-benar maksiat Yang dia buat, tu, buat dia habis Habis hidup, seumur so hidup kerana benar-benar yang berdosa. Duk tipu orang, duk gotu, ruak dia go Masya Allah, guna mata, telinga, kaki, perut, kemaluan. Eh. Untuk benar-benar yang tidak berpeda. Ani nah, hadis ni, molek benar, kalau sekiannya menjadi tazkirah, di dalam khutbah tak apa. Benar? khutbah yang pertama panjang, bah khutbah yang kedua ambil sebagai peringatan, ayo-ayo mari lewat. Mari-mari sejik dekat-dekat nganak qomat dah. Mari semaya jumaat. Ha kita ambil hadis-hadis pasal ni, ceraklah dia ya dengar, cerak. Kalau nampak katanya terjemuh bahasa Melayu setengah-setengah orang -setengah tak faham. Terjemuh bahasa siyeh lalu. Khutbah tak mesti katanya kena bahasa Melayu semata. Gitu kalau kecek di Panje. Nak Bahasa atas dunia ni Boleh kita guna belakang Asalkan orang ramai dapat pehel, dapat peedah Dan dia duduk dengar tu 15 minit, 20 minit Dia dapat peedah Boleh ke apa? Boleh jadi otak dia tu mikir Apa yang dia dengar Jadi cutrakai Yang kita beri kepada dia tu Memberi peedah Untuk dia guna dalam hidup Ha, itulah Tak kira lah, eh? saya sebut saat ini katanya dalam khutbah atau dalam apa-apa. Tazkirah pun boleh. Ambil lah, pengajar-pengajar daripada ayat Qur'an dan hadis. Klik, dia panggil klik. Daripada ayat Qur'an dan hadis. Kadang-kadang dia panak-panak ya, memberi arti kepada kita. Alhamdulillah. Hadis 118. Alhamdulillah. An-anasin radiyallahu anhu wa'anil nabi sallallahu alihi wa sallamakad. Saya nak ui kita ngapa pula ke hadis ni dah Man husiba Uzziba Oh panok Man Siapa Husiba dihisab Uzziba Kena azak Lagu mana? Cuba kita tengok lagi tak Hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmidhi 3338 Soheh dengan hadis sebelumnya maksudnya dari Anas Anas ni Anas bin Malik lah radhiyallahu anhu dari Nabi saw bersabda sesiapa yang dihisap dengan hitungnya yang terperinci Maknanya, ditanya tanya tanya banyak doh ah. siapa rai iat kena do tanya tanya tanya tanya cek katanya orang tu dia akan diseksa. mudah kita gambar dan kita peha. Apa tu? Nauwi pagi hari ni ngapa belaka deh? Orie ha tu duk, duk titam dalam dalam Facebook pun gambar katanya man husiba uzdiba. Allah. Makai hati kita. Makai lagi mana? Dia masuk segera di dalam hati apabila kita gambar seseorang manusia apabila ditanyu banyak di akhirat sikit lagi. Tentang apa? Amalah dia, hidup dia, harta benda dia, anak anak dia, bini dia, negor dia, gotu gotu, gotu, gotu, gotu, gotu, Masya Allah, banyak ditanyu. Nabi rakyat lalu dah. Az-Zibah. Daripada azabah tu lah. Azab azba artinya kena azab. Allah oh, nak. Saya eh uh, masa ada sikit lagi dah. Buh, nak masuk di dalam hadis-hadis awak pandai tapi ada di dalam dalam lain ni dah. ni uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati faballaghaha. Allah akan beri cahaya kepada seseorang, dia dengar perkataan yang aku sebut, maka dia sapa. Perkataan aku. Maknanya, hadis-hadis Nabi ni, semua lainnya, bila kita dengar, kita ngaji, kita sapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa cahaya di dalam hidup kita ni. Selain daripada kera'an, kera'an ni Kita baca sendiri Kita sapa Kaya'a kepada orang Dan sebagainya, Hadis Nabi pun lagi itulah juga Selepas lagi Berkata Sufyan bin Uyaynah Rahimahullahu ta'ala ta Dia katanya Man ra'a annahu khairun min ghairih Faqadistakbarah ini bukan hadis dah, eh? perkataan eh, yang dikatakan sebagai kata-kata hikmah. Sapa-sapa yang nampak orang lain, apa okay, okay. ke apa. sapa yang nampak katanya diri dia lebih molek pada orang lain. Orang itu adalah orang takabbur. Lama dah. Orang pasal lelaki orang. Ah jalah. Orang hina kok orang nampak orang bodoh pada dia walaupun dia cerdik sungguh orang lain bodoh tapi kalau sekiranya dia tengok dia nampak orang yahino kat orang lepas tu dia berasa katanya dia lebih daripada orang maka orang tu adalah orang takabur sebab tu hadith hadis ya chimyong dengan hadith nabi ayat katanya bihasbin mariin minash sharr an yahtira akhahul muslim bunyi dikira seseorang orang tu jahat ataupun tak baik dia apa tu dia pelekeh ataupun dia hino dia pandai geloh kepada sedara dia sesama Islam ha, ni sebab tu jangan kita ada sifat takabur dari, dari hati kita walaupun sikit walaupun duduk dalam tak ada air mana sekalipun jangan tunjuk katanya kita lebih orang -orang, apa tak lagi orang-orang yang pasang guna nafsu dia tunjuk muka orang kecek nampak kasar tengok ini sama sekali hidup kita orang Islam kena tawaduk sama sehingga Nabi Raya saya terjemuh Nabi Raya katanya Jibra'i wasyak kepada aku supaya kamu semua ni hendaklah bertawaduk rendah diri alhamdulillah sao lagi ha minum air Allah nabi ini, lah, ni Goyak juga ha minum air walaupunlah duk ada nilah depan saya tapi air duk ada saya tak ada nak minum air ni tapi nak no, ayat katanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi sharab thalath Nabi apabila dia minum air dia minunya tiga teguk. Tiga lagu mana? Tiga kali nyawu. Minum. Dia dia telah dulu. Pastu dia nyawu. Bukan nyawu dalam gelas dak. Dia nyawu, pastu dia minum pula. Dia berhenti ha. Ah itu. Pastu lepas ada tu dia minum pula. Ha, Kalau tengok dalam gambar ni dak, iaitu air Daripada gelah penuh. Kho kure, lepas tu kho kure. Ini no ayat katanya, cara yang Nabi minum tu, iaitu, Nabi minum tiga teguk. Saya baca di dalam syarah, dalam kitab Riyadu Sarihin, yang di ataupun yang di komen oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi, rahimahullahu ta'ala. Ya katanya, walaupun kita maki air, banyak sekali pun, tapi kalau kita tegak gok, gok gok gok gok gok gok gok tidak menghilangkan dahga kita lepas tu orang ada minum air gok gok gok, gok, gok tu akan jadi nyakit dalam perut dia maknanya kisar dalam perut dia may pakatik ni tengok Nabi SAW dia minum air ni dia buat mengikut hak tu herwi wahyu kepada dia minum berti minum berti minum berti Alhamdulillah. ni sunuh Nabi. Hak kita duk minum air, gok, gok, gok, gok, gok, gok, ah, lupa ada tu air-air batu, air nah, pasang, sedak-sedak, oh, bahawa sudah minum pak tu, bahawa sang sedak, ah, ha. nak kata, Alhamdulillah, tak, Doa du, ah, gitu, La ilaha illallah, wa yaqul, Nabi Raya kata kena, innahu arwah, wa abra wa amra nabi sebut tiga perkataan pula ia boleh menghilangkan dahaga ia boleh menyembuhkan nyakit dan ia dapat memberikan kesihatan kebaikan ni tengok tiga perkara nabi sebut lepas pada minum air bukan suruh kita sebut dah nabi ajar kita dan minum air alhamdulillah tiga teguk ni boleh menghilangkan dahaga, Boleh menyembuhkan nyakit. Dan boleh menyehatkan tubuh badai. Alhamdulillah. Hadis ni. Tak ada wayak katanya. Al-Bukhari. Nombor berapa. Tapi Al-Bukhari dan Muslim. Wayak. Oh, Hadis ni. Alhamdulillah. Gitulah ni. Hmm. Lagi-lagi pun masa habis lah. 20 minit lah. InsyaAllah akan menjadi paedah kepada kita banyak-banyak kata apabila kita mendengar hadis-hadis dan ajaran Nabi SAW. Wa salallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.